Pengantar Kitab Tobit. Naskah asli buku Tobit ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Dalam buku ini dikisahkan bagaimana Allah secara luar biasa menolong umatnya yang setia kepadanya. Isinya juga merupakan pelajaran tentang belas kasih dan tata susila orang Yahudi. Dengan gaya hidup yang diceritakan tentang agama dan kebudayaan Yahudi dalam zaman menjelang Perjanjian Baru, tetapi yang tersimpan dalam gereja saat ini terjemahan buku Tobit dalam bahasa Yunani. Isinya antara lain, Tobit di kota Niniwe dan Sara di negeri media mengalami kesusahan dan berdoa. Doa mereka dikabulkan, Allah mengutus malaikat Rafael sebagai jawaban atas doa mereka. Tobit memberi nasihat kepada Tobias anaknya, Rafael dan Tobias pergi ke media. Tobias menikah dengan Sarah, Rafael kembali dengan Tobias dan Sarah, lalu Tobias menyembuhkan mata Tobit. Malaikat Rafael memperkenalkan diri, Tobit memuji Allah dan memberi nasihat kepada Tobias.